Halo guys, assalamualaikum semuanya. Kembali di channel dan di video kali ini di sini saya akan memberikan episode yang terbaru lagi. Oke kita langsung aja sih mas satu per satu Oke lanjut ke percetakan kedua. Oke, lanjut ke versi ketiga. Gimana mau mendua? Pacar gua aja, cakepnya nggak ada duanya. <laughs> Oke, lanjut ke versi keempat. Oke lanjut ke presiden yang kelima Oke lanjut ke versi yang keenam ya ke presiden ke tujuh oke, lanjut ke presiden ke 8 <insurna> Oke lanjut ke presiden kesembilan ke-9 malah berharap terlihat Oke lanjut ke presiden yang ke-10 uh -huh. okay, ke ke gimana sih katanya sayang tapi kok pas putus ngejelekin bu <laughs> ke percayaaan ke-11 Oke okay, lanjut ke pres yang ke-12 Oke, okay, lanjut ke presiden ketiga, Gus. Oke okay, lanjut ke versi ya. okay, yang ke-14 ya. Oke lanjut ke versi yang ke-15. Okay, lanjut ke presiden yang ke-16 ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-17 <tellos> Oke lanjut ke presiden yang ke-8 bro Oke okay, lanjut ke versi yang ke-19 Oke okay, lanjut ke versi ke-20